Banyak sekali weton yang dipercaya oleh masyarakat Jawa sampai saat ini, di mana hal tersebut bisa digunakan untuk meramal watak, karir, cinta, dan rezeki seseorang berdasarkan hari kelahirannya. Weton ini sendiri berasal dari sebuah kitab kuno bernama Primbon Jawa. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas senan pon yang memiliki empat senen dan tujuh pon sehingga menghasilkan netu 11. Dari tutur gelar yang kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu, spiritual, dan budaya. Berikut ini akan kami ulas mengenai apa saja watak karir cinta rezeki dari Doro yang lahir pada hari Senin Pon. Agar tidak jadi salah pahaman, kami harapkan Doro menyimak sampai habis penjelasan kami. Watak senenpon. Dalam kitab prima Jawa, orang-orang yang lahir dengan weton senenpon memiliki watak mirip aras duding dan demang kanduruan. Artinya, orang tersebut memiliki sifat keras hati dan angkuh yang sangat tinggi, di mana sifat atau watak tersebut sudah menjadi bawaan orang tersebut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 mereka sangat teliti dan tidak mudah untuk dihasut apalagi harus diajar Hal tersebutlah yang membuat mereka tidak mudah ditipu atau susah dipermalukan di depan umum Namun karena watak tersebut mereka sering diperlakukan kurang baik Karena banyak orang yang tidak suka dengan sifat keras mereka Orang-orang pont bahkan sampai selalu mendapatkan banyak masalah Yang diperolehnya dari orang-orang di sekitarnya Karena watak keras ini karir senenpon umumnya orang-orang yang lahir weton ini merupakan orang yang cepat belajar pintar dan wawasannya sangat luas sayangnya karena mereka digolongkan pintar membuat orang-orang senenpon sering menganggap remeh orang lain terkhususnya ketika orang tersebut menjadi musuhnya Maksudnya, ketika sedang beradu argumen, orang yang menjadi musuh dari senen pon akan diperlakukan dengan sebelah mata. Akan tetapi, jika ada orang yang berhasil mendidik dan mengarahkan orang-orang yang lahir dengan jumlah neptu mencapai 11 ini, maka kepintaran orang tersebut bisa dipergunakan dengan sangat. Baik orang-orang dari weton tersebut lebih cocok untuk bekerja sendiri dan tidak berada di bawah kendali orang lain. Meskipun begitu, mereka juga sangat tidak suka bekerja dengan banyak tumpukan berkas, sehingga membuat mereka harus merekrut sejumlah pekerja untuk menyelesaikan. Urusan berkas tersebut Beberapa pekerjaan yang cocok Dengan senenpon adalah seniman Instansi pemerintahan Dan Pengusaha daerah Pekerjaan tersebut Memang ada beberapa Yang mengharuskan mereka Untuk mendapatkan atasan Tetapi jika atasannya Tersebut berhasil Mengelola bakat Yang dimiliki oleh ton satu ini maka pekerjaan mereka bisa mendapatkan keuntungan yang besar cinta Senen Pon Menurut kitab Timbon Jawa Kuno Senen Pon lebih cocok untuk menjalin hubungan asmara dengan mereka yang lahir di weton dengan jumlah neptu mencapai 13, 7 dan 18. Contohnya adalah Selasa Legi, Sabtu Paik, Minggu Kliwon, Kamis Legi, Sabtu Wage. Dan Jumat Pon, karena ketika kedua orang dari weton tersebut sudah menjadi hubungan asmara, mereka akan sangat cocok. Bahkan ketika sudah membangun rumah tangga, keluarga mereka akan sangat romantis, makmur, sejahtera, dan bahagia sampai maut memisahkan. Rezeki Pon. Beralih ke urusan rezeki Dari Pon bisa dikatakan sangat berkecukupan Karena selalu ada saja rezeki yang datang secara tiba-tiba Hal tersebut membuat keluarganya dapat hidup dengan cukup baik Terlebih bagi laki-laki di dalam keluarga Entah itu ayah maupun anak laki-laki